Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih sahabat Semuanya khususnya Buat uh, guru saya Tim TPJ Tim pemburu jimat mas Prianto Yang sudah mendidik saya uh, Bisa seperti pengobatan Dengan ajian asmasir dulu Saya belum punya gitu cuman hanya bisa merasakan sedikit sedikit Tapi Alhamdulillah Berkat ajian asmasir ini Yang dari uh, youtube saya Sekolah dengan baik Ya kan saya puasa dengan baik Alhamdulillah menghasilkan yang sangat luar biasa jangan bosan-bosan teman-teman e, untuk berlatih kalau puasanya udah tirakatnya udah semuanya perlu dilatih perlu dilatih ini ada video e, video kesurupan ya kerasukan lah video kerasukan saya dibel dari jam 5 dari jam 5 saya dibel nyampe sana saya maghrib maghrib saya awal telepon tanya dulu eh, penyakitnya penyakit apa dia bilang ternyata kerasukan kerasukan itu seperti harimau cangkraman harimau galak banget kata si ibu konon katanya begitu tadi saya ke sana maghrib nyampe saya sholat maghrib itu masih nyakar-nyakar katanya masih nangis-nangis suara gigi segala macam aura negatif sangat luar biasa ternyata di rumah itu auranya kecil sekali yang, yang kerasukan itu auranya kecil sekali tapi Uh, dari siri saya gitu bingung ini mau ngecek yang mana gitu ternyata setelah pertengahan ada sedotan energi pusaka pusaka bukan di dalam gaib ya bukan di dalam tanah tapi disimpan sama yang punya rumah yang punya rumah disimpan yang punya rumah energinya negatif sangat luar biasa orang tersebut uh, bukan hanya sekali gitu tapi tahun kemarin lebaran haji, Lebaran Haji kemarin saya obatin kan, saya obatin. ini Lebaran Haji lagi saya obatin lagi. Pusaka tersebut masih ada. Saya udah bilang kalau bukan mahkomnya masalah pusaka kalau nggak ngerti jangan maupun keturunan maupun apa berbahaya kita nggak tahu sisi negatif apa, -apa positif itu buat saudara-saudara nih, buat siapa khususnya buat pribadi saya itu kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini next time videonya, video pengobatan kimau. Mananya, dari mana? Bagaimana? Mau keluar nggak? Siapa ini? Mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Stiker, Pak. Minum, minum, minum. Enggak, enggak apa-apa minum. apa-apa. Minum, minum. Enggak. kok berat ya? Ya. Neng. Berat. Berat tuh neng. Berat. Apanya dia? Dia nolo jangan priyo-priyo. Yang nolo dia. gua mentar puti masih anak ya, neng berlagi, ya, neng malah neng belakang Allahu la ilaha rasul shallallahu alaihi wa dari dari mana asalnya? kamu dari mana asalnya? dari mana asalnya? dari mana? mau keluar nggak? kalau nggak mau keluar, saya bacain gini. kamu biar kamu dipotong potong sekalian. mau keluar nggak? mau keluar? Enggak? mau keluar nggak? mau keluar nggak? ini saya kenal kamu ini. kamu mau keluar nggak? mau keluar nggak? Nggak? Ini sosoknya buatnya sebuk, berarti saya sebu. ingin sama pemain. Hasa ini ingin, benar emang penerimanya. Ini sosoknya dia ngomong, dia nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar. Ini banyak, tiga jarang, parah nih, ini tiga jarang. war war sembilan madras sembilan tanpa sembilan luar sen ini luar luar Allahumma sholli ala Muhammad ya rob sholli ala wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya rob salih wasallim Allah sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu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 Ya khadamu hadad, ya khadamu murah, ya khadamu al ya khadamu al-jasad, hadir Minta air bambut ibu, kalau <tik> mau nabi itu semua Assalamualaikumussalam, ya khadamu hadad, ya khadamu murah, ya khadamu al ya khadamu al-jasad, hadir Tosoknya sangat kuat sekali, Masa Allah yang apa nih energinya, yang apa nih? Energinya apa yang dulu mengganggu dia, dia kembali lagi dan 向中 <laughs> Oke, sahabat. Ini bongong alamnya sosok sosok yang dari satu Ini adalah sosok. Sepertinya ini adalah uh, saya kenal. Kenal nih auranya. Auranya yang dulu pernah mengganggu dia. Intinya setiap dia bengong, dia bisa bisa datang dalam keadaan kesalahan. dia datang. Dia, dia senang sama dia. Senang sosoknya ini, senang. sosoknya ini senang sama sosok ini. Yang satu kuntilanak tapi yang satu adalah khodam kiaran e, dari seseorang, gitu. Khodam dari kiaran seseorang yang dulunya udah meninggal tapi khodamnya masih berkliaran. Jadinya ini pengen di khodamin, gitu. Pengen sayang lah kalau orang Sunda. Tapi sih ini gak mau. Oke, saya sahabat terima kasih yang sudah jengah. Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir.